Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada info untuk warga Konoha dari Ibu Siwi mengenai acara Dangdut Academy 5 Audition yang akan tayang malam hari ini, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kembali diinfokan lewat kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Kemampuan para peserta yang mengikuti DA5 tidak diragukan lagi. Sungguh membuat penasaran siapa yang akan berhasil menjadi the next bintang DA5 ya. Lalu, malam ini siapa lagi yang akan mendapatkan golden ticket? Ada pendukungnya siapa di sini? Yuk saksikan lagi malam ini. DA5 Audition bersama juri King Nazar, Dewi Persik, Ritsu, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indonesia dan aplikasi video.com. Bunda Lesti Kejora sepertinya malam hari ini kembali absen persahabatnya yang, yang akan menjadi juri itu King Nasser Dewi Persik, dan Ritsu persahabatnya. Mudah-mudahan next ada Bunda Lesti dan bisa tentunya ratingnya naik kembali Dangdut Akademi 5. Tetap support, tetap semangat. Kita warga Konoha pasti menunggu Bunda Lesti tampil di acara di Akademi 5 Audition. Berikutnya, persahabat, disimak juga di unggah Spesial. Wow, ini kabar bahagia banget ya Bunda Lesti bersama alumni DA dan Lida ya. Kita bangga, kita bahagia sekali melihat kebersamaan Bunda Lesti. Masya Allah, sehat selalu untuk mereka. Dan mudah-mudahan semakin banyak doa yang diberikan terkhusus untuk Bunda Lesti kejora Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC. Ada kalimat caption juga yang dituliskan Bunda Lesti with alumni Dangdut Akademi Yang memiliki suara-suara luar biasa Wow, Masya Allah banget ya Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Yakni dari akun Instagram Leslar Cibinong mengatakan Terpesona sama anak SMP yang baju kuning Min Katanya itu Masya Allah banget ya Salvo selalu dengan Bunda Lesti Ada juga bersahabat ya Komentar selanjutnya diberikan dari akun Instagram Bahar Wirta mengatakan, masya Allah sudahlah mereka mah yang memiliki kualitas suara yang luar biasa. Jangan cuma modal cantik saja tuh, masya Allah banget ya. Pokoknya kualitas suara jangan dipertanyakan, apalagi Bunda Lesti yang selalu konsisten suaranya selalu membuat kita merinding, masya Allah. Kemudian juga persahabat perhatikan. Kita mampir ke fashionnya Abang Fatih ya. Perhatikan deh outfit yang dipakai oleh BBL kemarin. Dimulai untuk topi persabatnya merek Fendi dibantel 3.412.429 rupiah. Masya Allah. Dan kita lihat juga baju yang dipakai. Itu mencapai 10.800.000 rupiah. Masya Allah banget ya. berkas selalu dan barokah untuk idola kita. Berikutnya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti. Outfit yang dipakai benda lese kecewa saat jalan-jalan di Thailand untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Liverpool dan MU. Jaket Merk Gucci dibanderol seharga 24 juta rupiah. Masya Allah banget ya harga jaketnya aja. Mencapai 24 juta. Belum harga jaket yang dipakai oleh Papa Bilar. Kita lihat juga ke fashionnya Rizky Bilar untuk sepatu yang dihadiahkan di hari ulang tahunnya Papa Bilar Ternyata bersahabat ya harga sepatunya bukan kaleng-kaleng Mencapai 31.215.651 rupiah Wow beragas selalu ya untuk yang memberikan hadiah kepada Papa Bilar Mudah-mudahan resikinya lancar dan semoga rezeki idola kita nular ke kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya persahabat perhatikan juga ini ada momen spesial saat vlognya Bang Sky dengan Memes nih persahabat. Ya Memes ini adalah salah satu orang yang menjadi saksi pertemuan antara Lesti dan Rizky Bilar. pertemuan di antara Leslar ketika di acara OMS One Mensaw Persahabat ya Masya Allah Memes aja sampai kesengsem Melihat tentunya kekiutan Lesti dan Bilar Di awal ketemu persahabat ya Ternyata saat briefing pun Lesti dan Bilar sudah Membalas senyum Wow senyum-senyuman Yang selalu membuat kita happy banget ya Antara Lesti dan Bilar Masya Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun HP kentang kota Sultan Kalimat caption pun dituliskan Salah satu saksi pertemuan pertama Leslar Itu adalah memes Hingga banyak tanggapan komentar yang positif juga diberikan Dari akun Instagram Bundanya Aulia Underscore mengatakan dan sejak OMS pertama, aku langsung susah tidur mikirin hidup mereka Padahal sebelumnya gua hidup normal loh, katanya tuh Wow, ini sih cute banget ya Ada juga tanggapan komentar berikutnya dari aku, Nonon Mozart Mengatakan, Masya Allah, the power of doa from Lesa Lovers Dan salah satunya juga sahabat ya, yang ikut andil adalah Lesa Lovers semuanya Yang sudah mendoakan, yang sudah mempersatukan Lesti dan Bilar luar biasa the best untuk warga Konoha. Semoga semakin kompak dan solid. Semoga selalu sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Amin. ya robbal alamin. Kita masih menunggu kabar baik, kabar gembira dan kabar terbaru berikutnya hingga menunggu cedukan vitamin dari Lesti dan Bila. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Liva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan kabar bahagia seputar Leslar. Tentunya.